anak Indonesia harus belajar berpikir 30 tahun ke depan wow kenapa berpikir 30 tahun ke depan iya jadi apa untungnya untuk kita berpikir selama itu untungnya itu buat Indonesia kalau gitu suruh Indonesia saja yang berpikir 30 tahun ke depan Indonesia kan bukan nama orang maksud aku kita sebagai penerus bangsa yang berpikir 30 tahun ke depan. aku bakal sibuk banget dong kabur pikir seperti itu gak apa-apa sibuk sekarang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik kata ibu guru harus jadi mercusioner yaitu berpikir yang ke depan dulu presiden Amerika JFK mengatakan kepada rakyatnya jangan tanya apa yang dilakukan negara untukmu tapi tanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk negara maka aku hari ini Kok Indonesia dikasih pesawat? Iya, di Indonesia kan sudah banyak pesawat. Maksud aku itu Indonesia harus punya pesawat buatan sendiri. Misalnya nama pesawatnya pesawat Soekarno atau pesawat Bung Hatta. Semoga pesawat buatan kita lebih canggih dan lebih safety. Kita harus buktikan ke seluruh dunia bahwa kita bisa keren juga ya, kita harus yakin sama mimpi besar ini teman-teman Ya kasih, kita mau berdedikasi untuk Indonesia dengan cara menciptakan pesawat dengan merek nama pahlawan Indonesia Tapi apa boleh kita mengambil nama pahlawan untuk pesawat buatan kita? Impian yang besar tidak boleh dimulai dengan keraguan ya Fahra. Oke deh, kita jangan percaya pada keraguan. Kita harus berani dan optimis. Betul, dan mimpi-mimpi besar anak Indonesia harus dimulai saat ini juga. Semoga 20 tahun akan datang, langit-langit Indonesia tidak hanya dipenuhi pesawat merah. Airbus Dan Boeing Kalian sedang membangka Pesawat luar negeri ya Kalian ini Bukan contoh generasi pelajar yang baik Kalian Seharusnya belajar berdedikasi Untuk negeri ini Jadi Jangan mengajarkan penonton film ini Untuk merendahkan orang lain Dan berprasangka negatif Oke okay? Ini kan filmnya judulnya dedikasi. Ada ada nama akunya di depan, dedi. Aku bebas dong ngomong apa aja, selama sutradaranya nggak bilang cut. Kamu jadi anak sinematografi nggak boleh sombong, dedi. Kalian sedang. Bahas pesawat tiba-tiba bahas judul film dedikasi Kalau film dedikasi kan sekarang lagi proses syuting Oke aku beritahu kalian caranya berdedikasi untuk Indonesia Coba dari sekarang kalian berpikir untuk bikin pesawat buatan Indonesia Nanti pesawat-pesawat buatan Indonesia kalian namakan dengan nama pahlawan aku lagi ngomong bener kok ditinggal ini tanda tidak berdedikasi sama temen hmm. teman kita harus kerjain dikasih wah aku harus mengatur strategi nih wah ini namanya puli dong Pak menteri bisa marah nih sama kita memangnya kasih salah apa sama kamu didi masa aku lagi ngomong berdedikasi sama negara? malah dicuekin. Iya, itu namanya macekan generasi penuh bangsa, yaitu Deddy. Kalau kita ngecekin kasih, apakah akan disebut berdedikasi sama bangsa? Kata Presiden Amerika JFK, maafkanlah musuh-musuh Anda. Sebelum memaafkan kasih, kita harus mengajarkan kasih nilai-nilai kesopanan. Ini adalah berdedikasi juga sama negara. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdasan dan bukan untuk membahas kesalahan orang lain sama kita. Berarti kita harus mencerdaskan kasih, tapi kan kasih lebih cerdas daripada Deddy. Oh iya, kau Dedi cuma juara makan kerupuk dan nomba balap karung. Juara makan kerupuk kan bukan prestasi kaleng-kaleng. Kamu oh, jujur banget kalau ngomong Kan jujur itu tandanya kita berdedikasi Kayak slogan KPK Jujur itu hebat Wah kamu wafah aja Musa. Menyampaikan kata yang baik juga berdedikasi Iya kan Dedi? Seperti Presiden Habibie yang sejak kecil bercita-cita membuat pesawat Beliau seorang visioner dan berdedikasi tinggi untuk bangsa Indonesia Ibu, apa alasannya Presiden Habibie ingin bikin pesawat? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari teman kalian? Silahkan, kasih Karena Pak Habibie tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat membutuhkan pesawat terbang untuk menghubungkan rakyat di pulau yang satu dengan lainnya. Tujuannya agar tercipta pertumbuhan ekonomi lebih merata dan adil. Semakin cepat ekonomi tumbuh, maka semakin maju Indonesia kita. Luar biasa jawaban kasih. Good job kasih. Membaca buku adalah bagian dari berdedikasi sama negara dan baca buku supaya pintar seperti kasih prestasi kasih bagus banget ya juara olimpiade iya aku yakin kasih bisa jadi kebanggaan bangsa di masa depan kalian ini gak usah muji-muji kasih di depan aku Mamu jemur yang cerdas bukannya itu baik dan menunjukkan bahwa kita berdedikasi betul itu teman-teman seperti judul film ini jadi kasih iya kita harus mengajarkan penonton untuk berdedikasi sejak kecil semoga penontonnya lebih suka sama Dedi dan bukan kasih penutup penonton pasti sukanya sama tokoh protagonis, bukan antagonis. Dalam film dedikasi Kasih, kan jadi menjadi antagonis dan Kasih menjadi protagonis. Protagonis sama antagonis itu apa? Protagonis adalah tokoh baik di film. Sedangkan antagonis adalah tokoh jahat di film. Jahat. Jadi nanti aku akan mendesain pesawat Soekarno dan pesawat Bung Hatta Wah hebat sekali ini ini inovasi namanya Kita harus bikin presiden bangga ya, siapa tahu kita diundang ke istana Aku jadi gak sabar pengen diundang ke istana Bikin pesawat aja belum, kok mikirin istana? Maksudnya, aku nggak sabar pengen belajar bikin pesawat bareng kalian. Jangan lupa selalu sabar dalam menghadapi kesulitan ya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan kita-kita-kita ya. Amin. Iya, biasanya kan Daddy itu paling berdedikasi soal waktu. Apakah Daddy marah disebut tokoh yang jahat? Iya. Makanya teman-teman kita harus jaga lisan ya. Apa ini ya? Di sini. Ibu mencari kamu, kamu tidak ada di kelas Ibu. Oh, Ibu Guru tahu kalau aku ada di sini. Ini kan ada di dalam skenario film dedikasi. Jadi, Ibu Guru ikutan main film dedikasi. Iya, Ibu main film dedikasi untuk menasehati kamu dan semua anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia tidak boleh mudah menyerah dan harus berdedikasi. Bu Eksa, kamu sudah bulat mau berhenti mengajar di sini? Iya betul Bu Rizky, sebenarnya saya sangat suka mengajar di sini. Tetapi karena saya ingin melanjutkan S2 saya di luar negeri, jadi saya ingin pindah. Oke lah kalau begitu, asal kamu harus janji ya, ketika kamu sudah sampai di Indonesia, sudah kembali ke Indonesia, kamu harus berkontribusi lagi untuk memajukan pendidikan Indonesia, oke? Oke Bu Rizky, mohon doanya ya. Iya, sudah semangat ya. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Padahal ini hari terakhir Ibu mengajar kamu di sini. Aku sudah mengundang Dedi, tapi dia memilih tidak hadir pada pertemuan ini. Biarkan saja Dedi tidak hadir. Kita tidak boleh bergantung pada satu orang. Tapi kita tetap jadikan menulis rencana bersama untuk 30 tahun ke depan. Iya, kita akan menentukan setiap langkah dan arah perencanaan sampai kita bisa membuat pesawat-pesawat pahlawan Indonesia. Di sini kita akan membagi tugas membuat pesawat pahlawan Indonesia. Kita harus berdedikasi penuh pada impian besar kita bersama. Biarkan orang-orang menertawakan impian kita ini. Tapi kita harus berdedikasi dan tetap melangkah maju. Rasanya tidak lengkap jika dedi tidak gabung. Kata ibu guru, kita akan menyukai berteman dengan orang yang satu tipe dengan satu tujuan dengan kita. Apa Dedi masih marah sama kita? Mungkin Dedi tidak mau menjadikan kalian sebagai sahabatnya lagi. Kata siapa? Aku masih menganggap kalian sahabat. Kamu datang untuk bergabung kan? Aku mau gabung, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau pesawat kita sudah jadi, kita harus berikan tiket secara gratis untuk semua guru karena merekalah yang membentuk pola pikir kita semua untuk menjadi orang-orang yang berdedikasi. Saya guru! Sudah 4 tahun Bu Eksa mengajar di sini. Izinkan Ibu untuk pamitan kepada kalian karena Ibu mau pergi. Ibu ingin melanjutkan Studi ibu S2 di luar negeri Ibu guru mau meninggalkan kami Ibu, Daddy mohon Tetap ajari Daddy Sampai Daddy bisa menjadi Orang yang berdedikasi Untuk negeri yang Daddy cintai ini Jangan sedih Daddy Daddy, apa kamu tahu? Alasan kenapa Bu Eksa mau menjadi seorang guru? Bu Eksa ingin menanamkan mental pemenang kepada murid-muridnya. Bu Eksa ingin anak-anak Indonesia berdedikasi membangun negeri ini. Hmm, Jadi janji tidak akan pernah bolos belajar lagi. Dedi janji tidak akan pernah menyerah menjadi orang yang berdedikasi. Jadi janji sangku Eksa. Dedi, Indonesia itu membutuhkan anak-anak yang memiliki cita-cita yang besar dan berdedikasi untuk kebaikan rakyat Indonesia. Pak, sekalian saya mau izin pamit. Pesawat saya sudah menunggu. Sejarah menjadikan orang bijaksana Puisi menjadikan orang fasih lidah Anak-anak Indonesia tidak boleh mudah menyerah dan harus berdedikasi Matematika menjadikan orang cerdik Filsafat menyebabkan orang berpikir dalam kamu kamu tidak ada di kelas ibu, bu Exa. Jadi janji tidak akan pernah bolos belajar lagi. Moral menjadikan orang bersikap sungguh-sungguh. pamitan kepada kalian karena ibu mau pergi ibu guru mau meninggalkan kami anak-anak cukup untuk tempat guruku datang di kegelapan kau dengan kesabaran sirami sikap perjuangan Warna hampa Gelap tak bisa kemana-mana Tak bisa apa-apa Tapi kini dunia kami penuh warna Jangan tanya apa yang dilakukan negara untukmu Tapi tanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk negara Oh guruku, jasa tak terkira korbanan tak pingga, lu kenang masa dengan goresan garis-garis serta kata yang dulu hanya jadi mimpi kini mulai terlihat menjadi nyata itu karena kau mengajarkan tentang mana warna yang indah guruku begitu jasamu bagi nusa bangsa tentang garis mana yang harus dilukis Juga tentang kata apa yang harus dibaca Namamu akan selalu dalam sama bariku. Terima kasih guruku dari hatiku Logika dan ilmu berpidato menjadikan orang berani mengeluarkan pendapat Guru menjadikan orang memiliki tujuan dan masa depan